The bro, gak ada THR nih. Kalau gitu, kita putuskan kita mau go kerja. Ya ampun, sudah ada ubannya. <laughs> sudah ada ubannya, guys. Umurku lo jadi Bang, sangkali ya Allah, guys. Ini ubannya, uh. guys. <laughs> Tenang, uh. ini lagi, guys. Ya ampun, saya itu udah ada ubannya nih. Gara-gara minyak rambut nih. Eh, mana ada? Astaga, guys! Gini, loh, masih ternyata dia punya uban, guys. Ubannya Panjang-panjang guys. Tuh, udah dua, ih, uban guys. Udah dua, ubannya, ih, astaga, guys! Ada tiga, ini banyak pikiran, nih. Banyak pikiran, oh, ini, ini ubannya, guys subscriber gak naik-naik nih. Astaga, pi banyak kali. Itulah, enak ya, udah tua ya. Padahal umur aku masih 18 tahun, sudah <tuh> ada tiga uban loh. tuh keempat lagi. Banyak minta opening um, setip lama, bisa banyak, sah-sah ambil penset mau sih Oh tuh, Ii, banyak guys. Bilang dulu nih. Jangan lupa subscribe. Mah. Cepat. Jangan lupa subscribe. Ada kamera dulu. Mah. Apa Cepat ada dulu kamera. Bilang dulu. Jangan lupa subscribe ya. Sudah dong no, gue goyang terus lah kurang hmm. cari ubannya kok ini banyak betul? astagaki eh ini panjang eh ini panjang ga eh panjang sekali okay. mana rambut aku panjang tuh banyak-banyak bro wah ini efek kebanyakan pikiran itu kayak gini bro ini eh, banyak Rambut putihnya. <Sekan> ada yang kecil-kecil <Sekan> gue emasaranya. Ih, ada ini sakit, kayak jerawat. <Sekan> itu minta di mana yang bisa loh? Mm. Meletus di mm. depan ini, <Sekan> kartel. Ini rambutmu nggak hmm. pernah mempotong jadi banyak, ubannya panjang rambutan putih tapi warnanya coklat Ke rambut. ini rambutnya, rambutnya ketombe ini gara, gara airnya gak cocok bro di bone-bone eh. itu -bone airnya airnya keruh baru di sekal maju airnya bening tapi di bone-bone itu -bone disaring lagi jadi tetap aja airnya masih bau gitu pasang air pan beda. sekarang pasangan hari gratis karena musim corona iya gratis bayarnya per bulan gratis beli aja gratis mana ada bayar siapa itu hmm. laporkan itu uh. banyak bro banyak bro ternyata rambut putihku banyak bro aku suka banget di galeri-galerinya, nah, makanya di galeri-galeri suka ya. Oh. Oke okay, bro, ntar kalau udah seribu subscriber nih aku botak nih, kepala aku aku botak jadi nggak ada ubannya. Oke. Okay. aduh Iwa apa bu yang nari nempang? Bu kayak nari. Nempangmu? Nah, kalau nyari. Hah? Wah, Kamboja. Kamboja? Oke. Okay. Bisa dipakai nih. Ya? Ayo Roni. Pidato, ayo lihat ikan yuk. Kamboja. Gini kan putine. Kelereng. Kamu lihat ikan lelenya, Om oh, Makruh amal awas was bro satu bro aduh aduh like maruf ayo hop okay. kondrong erup uh, ketok-ketok bae uh. ketok-ketok Wah, oh, ikan koi! Woy, bukan gue. Tuh, ikan koi, bro. Makan nih, bro. Saya kira ini kan nih, bro. Tuh, ada satu makan, bro. Aduh, oh, makan ikan itu ikan koi. Woy, oh, banyak! Irian yang ambil. Datu jangan. Mau masuk kamu? Ah? Ya itu ikan koinnya. Sekarang kita mau lihat lele bro. Yang diboi-boi ini lelenya sedikit-sedikit besar-besar tuh aku tuh besar-besar bro tubuhnya besar -besar ada berapa nih lele nya Ruf 39 nah banyak kali ya ini lele apa Rub? jumbo bawah bukan lele yang disawa Oh lele nya besar sabuk Tuku gede memang enggak? Ayo oh. nanti Citoi? Endi pasar. Pasar. Oh, lele-lelenya besar-besar. Oke, Bosku. Kita sudah lihat ikan ikan mas sama ikan apa kita ikan lele ya. Oke bosku kita udah ngelihat ikan lele, sekarang kita ke rumah Bahir. Bahir, telus nih bos. telus Jadi bosku kita ke rumahnya Buah. Oke bosku, berangkat bosku. Ke sana enggak. Kita mau lihat anak ayam. Belum datang. ke mana? Oh, kita mau ke pasar sore. Pasar sore. Ke mana? berku? Hmm, kita pergi sungai gimana? Sambil nyuci motor enggak? Ya. Kita pergi sungai aja ya. Sambil mandi-mandi. Oke okay. kita ganti baju dulu lah pakai baju siap-siap untuk mandi lagi apa coba lagi ngarit udah lagi ngarit dah tuh Oke okay, bosku, sekarang udah sampai sungai nih. Wah, kita akan mandi-mandi nih. Tuh, tuh, oh, banyak ternyata yang mandi banyak, bro. rame banget, tuh. Nah, ini sungainya nih, terakhir mandi, Salah lagi. Nah, dalam ini mana nih? Nah, kita mau cari yang dalam, jadi kita cari yang dalam lah ini anak, anak mau ngukurin dalamnya ini sungai wah, mereka jago-jago berenang bro segitu bro Bo. segitu Dapat banget. segitu wah astaga Anjir, dalam wah ini mereka jago berenang nih Segitu dalamnya, segitu dalamnya, dalam, bawah, oh, Wah ternyata dalam bro, wow, Wah ini jago-jago nih, ternyata sebelah sana tuh dalam jadi, aduh gak aku sama di ini ya, kita satu dada. Oke. Okay. Wududu, oh. marmbetnya bisa berenang, Guys. Bisa berenang. Hmm. ini dalam pada Ternyata di sebelah sana dalam, Bro. Oke, okay, Bro tuh yang rame di sana, main pantai. itu satu sama bapaknya. Wuh, tuh seneng dia. Ya, tuh dalam situ bro, tempatnya dalam nih. Go! Seru banget, bro! disitu di situ paling dalam, nih. Oke, okay, bro, sekarang kita akan coba lari bersama. Terus nyebrang ke sana ya? Oke, okay, kita berenang bareng-bareng, oke okay, bro. Kita lihat, let's go! Okay. <tuh> bro di situ tuh emang dalam, aduh, gua minum air dua kali, hidung gua kemasukan air juga, kaki aku nggak nyampe dasar bro, kaki aku, padahal tinggi aku tuh 175, berarti itu ke dalamnya sekitar 3 meter, aduh, yang gua nyasselin gua minum air dua kali, hidung gua kemasukan air puasa nggak batal kalau gitu karena nggak disengaja oke okay, bro itu ajalah videonya kita mau senang-senang dulu di sungai ini sampai menjelang buka puasa oke okay. jangan lupa subscribe buat kalian terima kasih banyak ya udah subscribe dan udah nonton dan like Oke okay, thank you to Oke okay, kesuan aku pamit